Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kakak. Wow, lihat teman-teman, Kakak menemukan ada mainan di sini. Wah wah wah wah, ini mainan apa ya? Ayo kita ambil. Wih, lihat teman-teman Ternyata ini adalah gerbong kereta Thomas Widi-widi, mantul sekali ada gerbong kereta si Thomas Nah, teman-teman, kita simpan di dalam keranjang ya Nah, ini dia keranjangnya, kakak bawa dari rumah Kita simpan begitu Wow, kami sudah menemukan satu mainan Wih, apakah masih ada mainan di sini, teman-teman? Wih, wih wih lihat teman-teman Ternyata di sini ada banyak sekali mainan Wih, mainannya ada di dalam baki wah. Wow, wow, wow, wow. nah teman-teman Bagaimana kalau kita kumpulkan dan kita akan bawa Oke, let's go Kita kumpulkan yang ini dulu Wah, lihat teman-teman Ini adalah gerbong kereta api eh, Kereta ekspres Widi-widi Keren sekali pembawa penumpangnya ini teman-teman ya Lanjut Wuh, ada mainan Ini adalah mobil gandeng petroleum Widi-widi Warnanya itu hijau Keren Lanjut Uh, ada mainan mobil, widi-widi, mobil damkar yang sangat mantul sekali Dia mempunyai tangga dalurat ya, keren Lanjut Wah, lihat ada mainan si bu kereta Thomas Wih, widi, ada kereta api si Thomas Wih, jatuh lagi Lanjut Ada kereta super duper klasik Gerbong kereta klasik yang sedang membawa Tanki air Wih mantap Lanjut Nah teman-teman Kalau yang ini Ini adalah mainan Si mobil ini teman-teman Mobil servis pesawat Widih-widih Keren Lanjut Wah ada mainan mobil bulldozer Wah keren Lanjut lagi Wah, ada gerbong kereta ekspres Widi-widi, gerbong kereta ekspres yang membawa batu bara Lanjut Uh, ada si eskapator atau si beko Widiwidi kakak menemukan beko Lanjut lagi Wih, ada gerbong kereta Gerbong kereta pembawa batu bara Ini juga kereta klasik Keren Lanjut Wuh, ada mainan mobil truk molen Widi-widi, ada mobil truk molen yang sangat mantul sekali Lanjut Wih, uh, ada mobil bus namanya Silani. Lani Wuh, ada mobil bulldozer sangat mantul Lanjut Wih, uh, ada kereta listrik yang sangat mantap sekali Warnya putih biru Lanjut lagi Wih ada kereta ekspres gerbong kereta ekspres yang membawa penumpang, keren. Lanjut, wuh ada mainan si mobil truk. Ini adalah mobil truk pengangkut batubara, mobil truk tambang. Lanjut, wih ada mobil balap sedan Widi Widi sangat kecil sekali. Lanjut lagi. Wow, lihat kalau yang ini ini adalah mobil bok, mobil bok badut, teman-teman. Wow, ada mobil bok badut yang sangat mantul warnanya ini, warna biru. Lanjut. Widi-widi, lihat nih Kakak menemukan lagi mainan. Wow, ada mainan si Spiderman ya. Widi-widi, ada gerbong kereta Spiderman lanjut lagi wow ada kereta api teman-teman Widi Widi ini adalah kereta api ekspres wi kereta super cepat di dunia teman-teman ya keren lanjut Wih ada mobil bus namanya si Rogi wow si Rogi temannya si Lani tadi nah yang ini adalah mobil eskapator si alat konstruksi lanjut yang ini gerbong kereta gerbong kereta klasik si kereta yang berwarna hijau emerald. Dan ini yang terakhir, ini adalah sel advancer mobil gandeng tangki pembawa oli. Wow, lihat teman-teman, Kakak menemukan mainan di sini. Ayo kita ambil. Uh, teman-teman, ternyata ini adalah mainan mobil bulldozer widi-widi, ada mobil bulldozer yang berwarna kuning. Wah, mantul sekali. Teman-teman, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini dia keranjangnya. Kakak bawa dari rumah keranjangnya ya. Kita simpan. Oke, apakah masih ada mainan? Wow, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada banyak sekali mainan. Wadidaw, wadidaw, lihat mainannya banyak, teman-teman. Nah, ayo kita akan ambil, teman-teman. Kita ambil yang ini dulu, teman-teman. Nanti kita akan rapikan di dalam keranjang. Uh, lihat teman-teman Ternyata ini adalah oh, Ini teman-teman Helikopter TNI Widi-widi ya, Ada helikopter TNI Helikopter 302 Wah, mantap Kita simpan di keranjang Lanjut Uh, ada mobil gandeng Wow, ini adalah mobil gandeng Cell advanced Widi-widi, keren Simpan di sini Lanjut lagi Wow, ada mobil box! Ini adalah mobil box badut yang berwarna biru, widi-widi. Mobil box badut, teman-teman! Ya, keren! Lanjut lagi. Wow, ini adalah mainan mobil bulldozer. Wah, wah, wah, wah, kakak menemukan mobil bulldozer yang sangat mantul sekali, teman-teman! Wow, mantul sekali nih, widi-widi! Keren! Lanjut lagi. Widi-widi ada gerbong kereta teman-teman Ini adalah gerbong kereta ekspres ya Kereta utama kereta ekspres Wih mantul sekali Kita simpan Lanjut Wow ada mobil truk Ini adalah mobil truk pasir yang sangat keren Warnanya ini warna kuning Wah mantap Lanjut Wow ada mainan mobil bulldozer Eh mobil lagi astagfirullah kakak lupa teman-teman Ini bukan mobil bukan bulldozer Melainkan ini adalah gerbong kereta klasik yang sedang membawa tangki air Lanjut Wow yang ini mainan mobil truk Mobil truk molen Wah, wow, mobil truk molen yang sangat mentul Lanjut lagi Wih ada gerbong kereta klasik kereta klasik teman-teman yang berwarna hijau emerald. Lanjut. Wih, ada gerbong kereta Doraemon. Wadidaw, gerbong kereta Doraemon yang sangat mantul. Lanjut. Wow, yang ini ada mainan widi-widi mobil damkar. Wow, ada mobil damkar yang mantul sekali. Lanjut lagi. Wih ada mobil dam yang mempunyai tangga dalurat Wih lihat tuh sangat besar sekali dan tangga daluratnya juga sangat panjang Lanjut Uh ada gerbong kereta klasik lagi yang sedang membawa koal atau batu bara bahan bakar Widi-widi keren cukuk cuk cukup -cuk. Lanjut uh, ada mainan ini adalah mainan mobil servis pesawat Widi-widi keren Lanjut Wow ada kereta Thomas yang berwarna merah Widi-widi kereta Thomas merah teman-teman ya Widi-widi gerbong utamanya mantul otomotif Lanjut Widi-widi kalau yang ini Ini adalah mainan mobil bus namanya si Rogi Wow kakak menemukan si Rogi teman-teman Wih mantap Lanjut Wih ada gerbong kereta ekspres Widih-widih yang sedang membawa koal Atau batu bara Lanjut lagi Wow teman-teman Ada mobil bulldozer Eh bulldozer eskavator ya Widih-widih si mobil beko Dan ini yang terakhir Ini adalah kereta listrik Yang super duper Mantul Dan lihat teman-teman Udah masuk semua ke dalam keranjang Langsung saja kita akan bawa pulang Jangan lupa like, comment and subscribe. Nanti kita ketemu lagi besok. Bye bye.